aku lagi mau nyemilin ini nih. Ini salah satu cemilan favorit aku dari Ting Ting Kuliner. Ini namanya lumring alias lumpia. Lumpia kering. Hmm. hmm. Enak banget, guys. Hmm. Di dalam itu ya. Ada daun kemanginya. Wangi banget. Hmm. Hmm. Semua hmm. aja di Ting Kuliner. Wajib banget dicoba ya lagi. Kalau makan ini nggak mau berhenti. Hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. Soyami, buat order dia. Ting ting kuliner. Hmm, ada juga kapok. Hmm, enak semua cemilan kita. Dan ini juga ada kapok alias makaroni depok aduh lihat bumbunya guys hmm hmm hmm kalian makan-makan nasi putih juga enak banget nasi <guluh> putih anget-anget hmm hmm sumpah udah pas. hmm kalau udah makan sini, gak mau berhenti hmm hmm Halo, mengetok. Selamat ngilan kalau lagi kerja. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. hmm. Favoritnya dua. Ndel kering sama kapok. Hmm. Enak banget. Mbak. Udah tak tertandingi pokoknya ini, ya paling the best, hmm, aku nyetok banyak buat kerja setiap hari. ini yang di order terbest nih, belum ring, sama kapoknya, hmm, lagu, pakai nasi panas digaduhin Ah. Oh. Pa-man. No. Terbaik. Cobain sekarang juga order. Karena cepat banget habisnya. Ting-ting kuliner guys. ini guys. Makaroni. Bisa kalian order di ending kuliner sumpah nggak mau berhenti, hmm, hmm, bagus ya nih, lembing, lembih ya, kering, hmm, kamy banget, hmm, hmm, ini makan terbaik bumbu bumbunya, berkat tangan tangan, hmm. Hmm. aduh, rasanya ini gurih enak, ini pedas manis, aduh, tapi pedas oke okay banget. Hm, hemat hmm. hinton kuliner yang punya. Hm, nyobain. Sudah mulai berangin, sudah mulai berangin, sudah mulai berangin. Sudah mulai berangin.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 tahu Ayah Ayah, tahu ya? Awas Halo. Udah <laughs> orang jauh kita ya? Terus, <laughs> <laughs> Kita orang kemana sih nih? <laughs> ya. sama ayah play with me like cats and a karena you don't understand the pain of ini bukan pakistan Selalu dan selalu ada saling selalu wakas Produk-produk yang luar biasa yang paling unik satu nggak ada di mana-mana sih hmm, Kalau ya makanya tebel banget tuh. Oke, plek ini juga. Kalau di Jawa ini ya mataharinya. Menghilangkan pleknya akan takut itu. Nah ini sunblock itu ya belum pakai. Oh ini kali ini. Dan bodinya. Body. Body. Iya. body sunbody ya. sunblock, body sunblock ya. juga. Anak. ini buat semua yang belum pernah pakai sunblock dari produk dermato apalagi ya. nih ya jadi sekarang saya lagi pakai ventilation dari produk dermato juga supaya kulit lembar terus, nggak kering dan juga anak kan sekarang eh, Cuaca lagi ekstrim banget, jadi benar bener mau ke sawah, mau kemanapun harus pakai berdua Ini ada sunblock ya, sebabnya Langsung di sini kulit jadi nggak kering dan gak cepat kiri, juga Makanya yang belum pernah pakai Coba, hanya yang mengeluarkan produk ini hanya di Dibilation ini, hanya di Dermatom Tidak hmm. hmm, wanginya, harumnya dulu seperti kita pakai parfum, nggak seperti parfum lagi kayaknya Pakai body lotion aja udah cukup Kemarin aja, saya terpikat ibu-ibu pak ayah Ayah banget sih pakai api Body lotion lah dari mana? Aduh, Dermapro pastinya Awal juga pakai kan? Nah, ini ponakan ayah juga ayah suruh pakai mm -hmm. Karena kulitnya kan suka kering gitu mm -hmm. ada kan kerja terus Jadi pakai body lotion dari Dermapro ya mm -hmm. Biar dapur semua kulit-kulit kamu Masa kelas sih sama Ayuh paman Kulitnya juga tiada Makanan itu kamu pakai produk dari <tuh> Makanan <Mampu>. sekarang Makanan juga Makanan ikut ayah <tuh> <tuh> Hari ini kita bersama Fira Dari pagi sampai nanti sore Terima <tuh> kasih Fira lagi ke Jawa ada kamu. Lagi gak tugas. Cendul, Awa. Awa. Awa. Yeah. Oh, aya, aya. Abis joget aus. Mau joget. <laughs> <laughs> <manyis>. Man, lagi pada habis-padi dipanen. Oh, iya, yang ini nih. Yeah. yang tarik ulur. <laughs> ne <laughs> festu